Warahmatullahi wabarakatuh Ada sedikit pantun nih, pergi warung membeli ini, tidak lupa membeli beras. Saya buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuriddunya waddin. Ashhadu an ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala asyfa'il anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Yang saya hormati Bapak dan Ibu juri serta hadirin sekalian Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul menjadi generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang tertipu dengan waktu yang mereka miliki. Mereka tidak bisa memanfaatkan waktu dengan hal yang berguna. Padahal apa yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang Rasul Rasulullah perintahkan. Lalu Rasulullah bersabda jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau pengembara. lalu ibu juga mengatakan jika engkau di waktu pagi, jika engkau di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi, dan jika engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore, dan menggunakan waktu sehatmu sebelum engkau sakit, dan menggunakan waktu hidupmu sebelum kau mati. generasi muda zaman sekarang. Banyak sekali yang tertipu dalam pergaulan bebas, yang akan merugikan mereka maupun orang lain. Padahal Allah sudah memperingatkan mereka dengan Firman-Nya yang berbunyi: Wa la tulkubi <Syukur> aydi kum ilatan wa asinu Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al Qur'an surat Al-Ma'aroh ayat 195. Jika kita perhatikan generasi muda zaman sekarang jauh sekali dari tingginya ilmu dan akhlak seperti yang bisa kita lihat. Dari cara berpenampilannya, tidak menutup aurat di depan tempat umum tanpa rasa malu dan dosa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau tidak punya malu, berbuatlah sesukatimu." Apa sih yang membuat mereka seperti itu? Ya, gaya hidup generasi muda yang jauh dari tingginya agama. Padahal. Agama itu sendiri adalah The way of life Teman-teman yang saya sayangi Banyak sekali Generasi muda yang telah Melakukan apa yang Allah mengharapkan Seperti Meminum minuman keras Memakai narkoba, ganja Dan obat-obatan lain yang terlarang, Yang membuat doa mereka Tidak terkabulkan Dan Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah itu tohid tidak menerima apapun selain yang tohid dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mu'min sebagaimana Allah memerintahkan utusannya dan Allah berfirman Hai rasul-rasul makanlah dari apa yang benar yang telah yang makanlah dari apa yang benar dan kerjakanlah amal yang soleh dan Allah berfirman Hai hey, orang-orang mukmin, Makanlah dari apa yang benar yang telah kami rezekikan kepadamu Lalu beliau menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang sangat jauh Yang rambutnya musuh Bajanya tompang camping Dan menandakan tangannya ke atas Dan mengatakan Ya makan haram, minumannya haram, pakaiannya haram Apakah doa yang terkabulkan? Teman-teman yang saya sayangi, Tentu kita tidak menginginkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang telah saya gambarkan tadi ya Tentu kita menginginkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang cerdas dan berakhlak punya Bagaimana sih caranya? Pertama, kembali kepada Islam karena Islam adalah tim yang benar. Kedua, mengembalikan generasi muda ke dalam rumah-rumah yang telah diisi cinta dan kasih sayang, yang di dalamnya terdapat ayah, ibu yang selalu mendidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Ketiga, selalu mendidik dan mengajari generasi muda sesuai ajaran agama Islam. Keempat, selalu memberi motivasi kepada generasi muda Dan selalu bertawakal kepada Allah Hadiri yang saya hormati Mudah-mudahan Allah menjadikan kita generasi yang cerdas dan beraklaku mulia. Sebagaimana seorang penyair mengatakan Sesungguhnya di tangan pemudalah umat berurusan Dan dalam kemajuanlah umat akan itu. bagaimana tidak seorang seorang seorang pemimpin tidak mungkin akan memimpin selamanya tentu harus ada penggantinya tetapi pemuda yang menggantikannya bukanlah pemuda biasa tetapi pemuda itu harus bertanggung jawab cerdas dan berakhlak mulia demikian pidato yang saya sampaikan mohon maaf jika ada salah dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi.